Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizan Farida. Di sini saya sebagai kandidat calon untuk Kesehatan Air Mengalir Terputus Nomor 02 akan menyampaikan visi, visi saya. Bisnis saya yaitu menjadikan Analis Kesehatan Air Mengalir kreatif, mandiri, terlatih, berprestis, bertekin, dan berbudaya. Kira -kira atau dan selalu menjadwalkan organisasi berdasarkan anusina saya yaitu satu melakukan keilmuan dan serta dengan dengan pembinaan lani. dan selalu melakukan dari perspektif hidupan sehari ini dua selalu berempati dengan mengenal pada tiga, untuk menunjukkan identitas dan distansi sekolah di dalam dan mengenakan dan saya mengenai. apa